Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube aku Elin Herlina Share lagi kegiatan aku nih Di malam hari aku pengen Bikin Sate ayam gitu ya Sebenarnya anak aku yang pengen Anakku yang cowok Dia tuh suka Minta dibikinin ya sama bapaknya Karena dia tuh Suka banget sama sate ayam Mumpung lagi ada rejeki Aku bikin agak banyak ya teman-teman Sekalian Bagi-bagi sama saudara gitu Oh iya teman-teman Terima kasih yang telah mengklik video aku Yang suka komen Yang suka nge-like Dan udah, yang udah nge-subscribe hmm, Youtube aku ya teman-teman Terima kasih banyak Oh ya, teman-teman, uh, pas nonton video aku lagi pada ngapain nih? Bisa tulis di kolom komentarnya ya, teman-teman. Lanjut ke video ya, teman-teman. Ini aku lagi masih nusuk-nusuk satenya ya, teman-teman. Aku tuh sebenarnya nggak bisa ya, teman-teman. Aku diajarin sama bapanya anak-anak gitu dan ini lanjut aku mau bikin bumbunya ya teman-teman bumbunya aku pakai bumbu instan gitu aku pakai bumbu sintik eh uh, nggak tahu merek apa ya teman-teman aku lupa lagi ini aku mau iris-iris gitu nanti aku mau Uh, apa ya rebus gitu pakai air biar uh, agak cair dan kental ya nanti aku juga mau kasih bumbu gitu dan ini udah selesai ya tadi irisan yang kedua bungkus gitu aku pakai dua bungkus gitu harganya tuh 5000 ribuan ya teman-teman kalau dua jadi 10 ribu Lanjutin ya Aku mau rebus gitu hmm, Di wajan aku ya Ini aku kasih air Setengah gayung gitu hmm, Aku mau kasih bumbu Gula merah kok Gula pasir Aku juga kasih Kecap Biar manisnya dapat gitu ya Hmm, karena sate itu aku lebih suka agak manis-manis gitu dan ini aku juga pakai madu biar uh, warnanya lebih cantik lagi dan bisa meresap di uh, satenya gitu ini tuh dapur aku kalau malam tuh gelap banget ya temen-temen karena di tempat nyuci aku tuh belum dikasih lampu gitu jadi ya gitu deh teman-teman Dapurku tuh belum beres ya teman-teman Semoga aja aku punya rezeki yang banyak Agar aku bisa ngelanjutin lagi pembangunan dapur aku ya teman-teman Doain ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Lanjut ya aku ini bumbu satenya udah kental gitu Tinggal masukin dan itu lagi pembakaran ya teman-teman dan aku lanjut mau bikin acar nih aku pertama kalilah bikin acar ya teman-teman aku lihat di google gitu e, bumbunya katanya cuma garam sama gula cuka gitu aku acarnya gak pakai wortel ya teman-teman karena aku gak punya wortel jadi seadanya aja ya teman-teman dan ini aku kasih air ini bahan-bahannya ada mentimun, tomat, cabai rawit cabai rawit hmm, domba, bawang merah ini tuh kayan teman-teman seger gitu dan ini lanjut ke pembakaran yang kedua ya Nah ini alhamdulillah ya sebentar lagi uh, udah mau beres gitu enak banget nih satenya menggugah selera gitu dan ini alhamdulillah udah beres ya teman-teman udah aku kasih taburan bawang goreng gitu sepertinya nikmat banget siapa nih teman-teman yang suka sama sate ayam bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman oh ya teman-teman uh, ini aku mau makan sama keluarga aku keluarga kecil aku ya teman-teman dan juga ada ponakan aku dia lagi mau nginep gitu di rumah aku karena besoknya tuh sekolahnya libur dan ini dia ya teman-teman keluarga kecil aku selamat makan teman-teman oke okay, teman-teman sampai di sini dulu ya untuk videoku ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe -nya. sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf bila ada kata-kata aku yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya teman-teman oke okay, sampai di sini dulu untuk video kali ini terima kasih yang telah Menonton di video aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye